Amanda Manopo mampu curi perhatian Ariel Noah sampai-sampai angkat jempol. Pesona Amanda Manopo mampu memikat Ariel Noah. Mantan kekasih luna maya tersebut semakin terpikat dengan Amanda Manopo karena suaranya. Kekasih Billy Putra ini sukses melambungkan namanya di dunia hiburan tanah air berkat akting memukaunya dalam beberapa sinetron. Sinetron ikatan cinta paling melambungkan nama Amanda Manopo menjadi andin di layar kaca RCTI. Namun siapa sangka, ternyata lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta tersebut memiliki bakat lain yang sukses mencuri perhatian mantan Luna Maya tersebut. Ya, Ayah Alehya Anatta Irham itu terpincut saat melihat Amanda menyanyikan lagu Batas Waktu. Rupanya, pesona Amanda Manopo ketika diminta oleh Ade Govinda untuk mengcover lagu yang dinyanyikan padi bertajuk Tanpa Batas Waktu langsung menjadi sorotan publik. Tidak hanya warganet yang terpukau dengan suara Amanda, melainkan juga vokalis legenda Ariel Noah ikut menyoroti suara wanita berusia 21 tahun itu. Sepanjang Amanda Manopo menyanyikan lagu yang jadi trending nomor 6 di Youtube hingga 6 Januari 2021 itu, Ariel tampak tersenyum. Ariel seolah benar-benar mengikuti lagu yang dinyanyikan Amanda dari awal hingga akhir.